Bersyukur memiliki ku bahagia di sampingmu. Hati ini terasa tenang bila Kucintai rasa tulus hati, ku sayangi rasa penuh hati. Tak in Setia, dan terima aku sampai akhirnya. untuk putri di rumah? dari jadi satu tahun pernikahan kita.